Selamat pagi selamat siang kita berjumpa lagi salam dari Tenaga Nita Saya Fajar Santo Adi seorang konselor terdaftar yang bekerja dengan Tenaga Nita Hari ini kita akan bicara tentang pentingnya kesehatan mental bagi kita Seperti halnya kesehatan reproduktif yang sudah anda pelajari dan kita percaya sebagai hal yang penting untuk dijaga dan diperhatikan Juga kesehatan kita secara keluruhan Sama pentingnya juga kesehatan mental untuk kita beri perhatian uh, Kalau kita katakan Kalau kita bicara tentang kesehatan mental uh, Secara spesifik Pagi ini kita akan bicara tentang Dua hal saja Meskipun ada banyak kesehatan masalah kesehatan mental Tapi kita fokus pada dua hal Satu kecemasan dan yang agak lebih parah lagi, depresi Terutama pada saat ini ketika kita terisolasi karena batas pergerakan kita dibatasi oleh lockdown Sehingga kita tidak aman kalau kita berpergian Ada kemungkinan kita merasa terisolasi dan kesepian Dan mari kita perhatikan perasaan kita dari waktu ke waktu pada masa ini ya Apakah kita mengalami perasaan cemas, perasaan khawatir, yang berlebihan, atau yang berkepanjangan Atau kesedihan yang berkepanjangan karena sesuatu atau hal yang kita ketahui Atau bahkan kesedihan yang kita tidak tahu sebabnya Dan kalau kesedihan atau keadaan emosi yang rendah atau negatif itu berkepanjangan itu akan membawa kita pada masalah yang lebih uh, parah yang kita sebut sebagai depresi Atau bahkan sampai uh, pada pemikiran uh, untuk bunuh diri atau kecenderungan untuk bunuh diri Atau melukai diri yang kita sebut sebagai suicidal tendency Jika kita mengalami hal-hal semacam itu uh, Satu yang saya ingin Anda paham adalah bahwa hal-hal semacam ini adalah wajar dan manusiawi dan bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan seperti juga kesehatan badan kita kalau kita sakit, kita akan pergi ke dokter mencari pertolongan demikian juga hal-hal semacam ini adalah wajar dan manusiawi kita mencari pertolongan lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? jadi jika Anda, atau kita, saya termasuk uh, Mengalami hal semacam ini, yang kita bisa lakukan, kita akan mulai berbicara dengan orang yang kita percayai Jadi, itu bisa teman, bisa pacar, bisa uh, anggota keluarga, atau yang lain Dan karena kita dalam situasi pergerakan fisik yang terbatas, maka kita perlu memanfaatkan sarana-sarana yang ada Yaitu sarana komunikasi Entah itu video call, whatsapp call, entah itu fiber call dan sarana-sarana lain yang sekarang ini termasuk kita anggap sarana yang murah Yang kedua, kalau e, situasi itu berkepanjangan Dan kita memerlukan bantuan dari ahli yang profesional Maka Anda bisa menghubungi konselor Saya salah satu di antaranya Atau konselor yang kita bisa cari di wilayah di mana Anda berada e, Itu satu hal Yang kedua saya ingin menekankan uh, Betapa pentingnya kita uh, Berkomunitas Jadi kelompok yang sudah Anda bentuk atau dibentuk Dan Anda sebagai anggotanya ini uh, Sebut saja uh, Wanita Sehat Jabil Atau Wanita Sehat Renesas Yang Anda menjadi bagiannya Adalah sebuah komunitas Yang Anda menjadi bagiannya uh, Perlahan-lahan hubungan Antara pribadi dalam komunitas itu akan bisa kita kembangkan Dan kita bisa menjalin hubungan Sebagai anggota komunitas perempuan Pekerja migran di kawasan itu Komunitas itu bisa kita manfaatkan Untuk membantu kita Menjadi pribadi yang sehat Menjaga kesehatan kita Tetap berkomunikasi dengan orang lain Bahkan lebih jauh lagi Kita bisa memanfaatkannya Untuk pengembangan diri Yang bermacam-macam nantinya atau dengan istilah lain kita sebut sebagai uh, support group atau kelompok sokongan ya, Yang Anda bisa merancang atau merencanakan sesi-sesi tertentu bertema tertentu untuk uh, Anda pelajari Anda bincangkan di situ Itu termasuk juga uh, berbicara tentang kesehatan mental Anda Itu ya jadi dua hal itu yang saya tekankan Satu, uh, menyadari bahwa Anda bu uh, bukan sesuatu yang memalukan ketika Anda mengalami masalah kesehatan mental Dan kita perlu mencari uh, pertolongan jika kita memerlukan Pertolongan dari orang yang terdekat dan pertolongan dari profesional jika Anda memerlukannya Terima kasih